Assalamualaikum Halo guys ketemu lagi di Samgosu Channel Di video kali ini Kita akan membahas tentang Trik membuat judul yang menarik Beberapa hal yang harus diperhatikan Ketika kita akan membuat judul video Di antaranya adalah Pemilihan kata Jumlah kata Pemilihan bahasa Dan peletakan keyword Di dalam judul next selanjutnya poin yang harus diperhatikan adalah pemilihan bahasa pemilihan bahasa ini juga disesuaikan dengan audiens kita jadi video kita ditujukan untuk siapa maka pemilihan bahasanya harus disesuaikan dengan calon audiens yang akan kita tuju misalkan cerita lucu bahasa ngapak nah maka penggunaan bahasa ngapak ini akan terasa lebih intim akan lebih ngenak dengan calon audiensnya jadi si calon audiens ini akan merasa kayak video itu dibuat khusus untuk mereka gitu jadi lebih ya lebih intim ya bahasanya ya pokoknya gitulah ya atau contoh lain target audiens kalian adalah para pecinta gamer anak-anak muda atau bocah-bocah bocah, gitu ya maka gunakanlah bahasa yang casual, bahasa-bahasa yang, ya bahasa gaul lah, bahasa yang sehari-hari gitu. Jangan pakai bahasa yang terlalu formal, terlalu kaku, terlalu bertele-tele, itu mereka nggak suka. Jadi sesuaikan bahasa judul video kalian dengan target audiens kalian. Selanjutnya kita bahas poin yang paling penting yaitu peletakan keyword di dalam judul. Keyword ini adalah bagian yang paling penting di dalam judul video. Judul video ini harus berisi keyword. Kalau judul video nggak ada keywordnya maka percuma. Karena keyword ini sangat penting ya. Baik itu untuk penonton kalian terlebih untuk algoritma youtube untuk dibaca dan kemudian ditentukan arah video kalian kemana dipertemukan dengan siapa ini akan bergantung pada keyword yang kalian pasang di judul video e, di depan tadi udah saya bahas penulisan judul video yang kurang tepat karena terlalu panjang kita ulang lagi judulnya cara ganti header channel youtube Ganti channel banner, tutorial youtuber pemula, tutorial pixel lab. Sekilas, judul ini gak ada masalah ya, kita ngebacanya malah semakin jelas ya. Oh, ini video ini tutorial membuat channel banner untuk youtuber pemula, pakai aplikasi pixel lab. Tapi, judul ini akan menjadi masalah untuk algoritma youtube. Karena di judul yang dibutuhkan algoritma youtube adalah keyword, bukan tag video. Memang ketika dibaca oleh audiens itu bagus, tapi ketika dibaca oleh algoritma youtube itu kurang bagus karena dia keywordnya nggak fokus. Jadi keyword yang mau dipilih itu yang mana? Apakah cara membuat channel banner, apakah tutorial youtuber pemula, apakah tutorial pixel lab. Semuanya, Bang, karena semuanya saya bahas di dalam video. Oke, okay, betul, semuanya ada di dalam video. Cuman, kita ini sedang membuat judul, bukan membuat tag video. Kalau kalian membuat tag video, kata-kata ini semua kalian masukkan ke dalam tag video, itu nggak masalah, itu bagus. Tapi masalahnya, kita di sini sedang membuat judul, bukan membuat tag video. Judul itu harus berisi keyword bukan berisi tag video dan keyword itu harus fokus ke satu titik satu keyword enggak boleh satu video berisi dua keyword itu nanti akan jadi bias enggak fokus malahan enggak strong keywordnya dalam penulisan judul kalian harus menentukan keyword video kalian keyword yang akan kalian push di video kalian itu apa pilih lalu taruh Keyword itu di judul. Jadi ini resep dari saya ketika akan membuat judul video. Isinya adalah keyword. Kemudian kata-kata penarik. Atau kata yang meledak-ledak itu tadi. Kata-kata yang mewakili isi video kalian. Kata-kata yang membuat penonton penasaran. Kata-kata itu dirangkai sedemikian rupa. Semenarik mungkin. Kemudian dipasang di judul. Tetap semangat berkarya ya, ingat semua orang bisa jadi youtuber, dan semua youtuber bisa sukses, termasuk juga kamu. Buat teman-teman yang mau share video ini, silahkan share kemana aja, bebas, agar ilmu yang kalian dapatkan bisa bermanfaat untuk orang banyak, dan bisa menjadi barokah untuk kalian. Terima kasih yang udah nonton sampai selesai, see you on the next video insyaallah, saya pamit. Assalamualaikum.